Duta, ia adalah vokalis dari Sheila On Seven, yang memiliki nama lengkap ahdiat Duta Mojo. Dia lahir di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. Pada tanggal 30 April tahun 1980, Duta sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian UGM Angkatan 1997. Tetapi tidak selesai karena kesibukannya bersama Sheila On Seven. Usianya kini sudah 43 tahun, namun ketampanannya belum berkurang sedikit pun. Duta memang terlihat awet muda, dan penampilannya sangat sederhana serta bersahaja, kehidupan pribadinya jauh dari berita-berita negatif.